Halo, kembali lagi dengan saya, dengan Herujo Saat ini kita akan belajar bersama Dekat membahas tentang kurikulum merdeka Konsepnya, struktur, dan apa yang menjadi uh, perbedaan Konten ini dibuat untuk materi pengimbasan Semoga bermanfaat bagi kita semua Ini alasannya, mengapa memerlukan kurikulum merdeka? Uh, karena hasil uh, studi nasional uh, Sesuai Indonesia mengalami krisis learning yang cukup lama studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami baca sederhana dan menerapkan konsep matematika dasar bahkan di beberapa wilayah dan kelompok sosial tertentu ada begitu banyak gap dan kesenjangan sosial keadaan ini diperparah dengan semakin merebaknya COVID-19 ya selama beberapa tahun menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia dasar yang lain adalah uh, tren nilai dan peringkat PISA Indonesia tes PISA ini adalah tes kemampuan bidang matematika internasional dari 78 negara peringkat 72 hari ini sangat-sangat meresahkan dan sangat-sangat membuat galau bagi pemerintah, bahkan, riset menunjukkan bahwa pandemi menimbulkan kehilangan pembelajaran learning loss literasi dan numerasi yang signifikan. Kita lihat ya, ada penurunan. Kekurangan, berkurangnya kemampuan belajar dari kelas 1 ke kelas 2 SD. Literasinya turun, numerasinya turun. Kurikulum Merdeka ini eh, hasil dari pengembangan dan penerapan yang dilakukan pemerintah dari pra-pandemi, eh, pandemi, dan masa-masa pemulihan ini. Pemerintah membuat kebijakan tentang kurikulum prototype untuk memastikan bahwa eh, desainnya sudah tepat dan mendorong transformasi pembelajaran sekolah dan daerah yang beragam. Dan nanti pada tahun 2024 ada penentuan kebijakan kurikulum nasional yang berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Nanti diharapkan di tahun 2024 ada evaluasi yang tepat bagaimana kurikulum yang akan diterapkan pada pemerintah arah perubahan kurikulum di kurikulum merdeka ini struktur kurikulum yang lebih fleksibel cara belajarnya ditargetkan untuk dipenuhi dalam satu tahun fokus pada materi yang esensial capaian belajar diatur per fase bukan per tahun memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan karakteristik peserta didik ini dibawa ya kebutuhan dan karakter peserta didik. dan disediakan aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagi ada tiga pilihan yang dapat diputuskan Satuan Pendidikan tentang implementasi kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022 2022 2023 ya prinsip yang pertama menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satu pendidikan yang sedang diterapkan nanti sebagian dilakukan dan sebagian menerapkan kurikulum yang lama yang kedua menerapkan kurikulum Merdeka yang menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan di pelapor pendidikan Merka belajar ya yang ketiga menerapkan kurikulum -kuri merdeka dan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajarnya. Bagaimana uh, membuat TP-nya, bagaimana perangkat ajarnya, bagaimana modul pembelajarnya dikembangkan sendiri. Ya, seperti ini tadi pilihan pertama, pilihan kedua dan pilihan ketiga. Keunggulan dari kurikulum merdeka lebih sederhana dan mendalam, fokus pada materi yang esensial dari pengembangan kompetensi pendidik pada fasenya belajar menjadi lebih mendalam, bermakna tidak terburu-buru dan menyenangkan. Dalam kurikulum mereka belajar ini kembali lagi ke mata pelajarannya, misalnya ada ipas, pada IPS pkn, bahasa Indonesia, matematika, seni dan mata pelajaran pilihan bahasa Inggris. keunggulan kurikulum merdeka lebih merdeka peserta didik tidak ada program peminatan di SMA peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat dan aspirasinya guru mengajar sesuai dengan tahapan pencapaian dan perkembangan peserta didik sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakter satuan pendidikan dan peserta didik jadi satuan pendidikan yang berbeda-beda E, karakteristik peserta yang berbeda tempatnya di berbeda-beda maka e, satuan pendidikan ini boleh mengembangkan sendiri lebih relevan dan interaktif pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu aktual misalkan isu lingkungan, kesehatan dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dari kompetensi profil Pancasila jadi dalam uh, kurikulum merdeka ini ada uh, pembelajaran proyek nanti yang diharapkan dapat mengembangkan dan mengeksplorasi, mengeksplorasi kemampuan peserta lidik, ya sesuai dengan karakter. Tentu saja dalam uh, pembelajaran proyek ini ada kompetensi profil Pancasila yang lebih kuat di dalamnya. nah ini ada platform melika belajar yang dapat kita gunakan untuk mengajar belajar dan berkarya memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum KOS kurikulum memuat seluruh rencana proses pembelajaran yang diselenggarakan di satuan pendidikan mendomasi seluruh penyelenggaraan pembelajaran Kurikulum dasar, kerangka dasarnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan, membutuhkan penyesuaian kurikulum dan pembelajaran. Maka dilakukan penyesuaian pengorganisasi pembelajaran di sekolah, penggerak, dan SMK, pusat yang bulan. Kurikulum mesti dinamis sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan zaman ya. Kurikulum sangat dinamis, harus dikembangkan, dan di, harus adaptif pada zaman ya. Salah satu upaya untuk memperbarui pembelajaran adalah dengan mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, satuan dan pendidikan dan hal pengelolaan pembelajaran. Kerangka dasar dari kurikulum adalah tentu saja tujuan pendidikan nasional adalah penguatan profil pancasila. Uh, di situ ada standar kompetensi kelulusan ada standar isi, standar proses, standar penilaian, uh, struktur kurikulum dan capaian pembelajaran. Dan prinsip pembelajaran dan assessment ini adalah ditetapkan pemerintah, tidak boleh diubah ya. Uh, nanti bisa dikembangkan dari CP, dikembangkan TP-nya, lalu ATP-nya, tiba ATP itu labus lalu dikembangkan modul ajar yang Modul ajar itu kalau yang lama RPP. Ini kewenangan dari satuan kewenangan pusat dan satuan pendidikan tentu saja ada satu kurikulum, profil penjelasan, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen ini yang diterapkan pemerintah ya, yang tidak boleh diubah dan dikembangkan. Prinsip pengembangan kurikulum uh, operasional di satuan pendidikan adalah berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Profil baca sila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional. Yang selanjutnya adalah kontekstual, menunjukkan eh, kekhasan dan sesuai dengan karakter di satuan pendidikan konteks sosial budaya dan lingkungan setelah dunia kerja dan industri semakin bagus jika uh, kurikulum ini semakin konstektual ya, sesuai dengan ke studi besar didik, nyambung ke konteks sosial budaya dan lingkungan nyambung lagi bisa diterapkan di dunia kerja semakin bagus esensial semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di Satuan Pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya yang lugas dan mudah dipahami tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu mengumumat kembali misalkan lampiran, CP, struktur, dan lain-lain, dan dokumen kurikulum operasional. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di uh, Satuan Pendidikan dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual ya melibatkan berbagai pemanggung kepentingan Nah ini profil Pancasila sebagai acuan dalam menyusun visi-misi dan tujuan di Satuan Pendidikan Profil Pancasila itu memuat uh, dalam dimensi apa saja iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, rakhmat -rak mulia, kepinikan global gotong royong mandiri, pedala kristis dan kreatif. Proses penyusunan kurikulum di operasional kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ini saja, memuat tujuan pendidikan nasional, ada profil pembelajaran nasi, eh, Pancasila, dan struktur kurikulum, prins, eh, prinsip pembelajaran, dan asas mencapai belajar, fleksibel dan dinamis ya. Menganalisa konteks karakteristik satuan pendidikan, merumuskan visi misi tujuan, menentukan organisasi pembelajaran, eh, menyusun rencana pembelajaran. Merancang pendampingan evaluasi dan mengembangkan e profesional. Komponen ini menjadi komponen utama yang ditinjau dalam 4 sampai 5 tahun ya, eh, karakter eh, satuan pendidikan dari analisa konteks dirumuskan karakter, listrik eh, sekolah, dan menggambarkan komunikasi. Sekolah dalam hal Pestatidik, sosial budaya, guru, dan ketenaga pendidikan, Ada visi, misi, dan tujuan. Visi ini menggambarkan bagaimana pesta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang. Sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Nilai-nilai yang uh, mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil uh, belajar Pancasila. Misi Misi menjawab bagaimana sekolah menjadi visi. nilai-nilai yang penting yang dipegang selama menjalankan misi. Tujuannya, tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak pada peserta didik, ya. tujuan menggambarkan patok-patok penting dan selaras dengan misi. Kompetensi dan karakter peserta didik harus uh, mengkaskan lulusan sekolah dasar tersebut dan selaras dengan profil Pancasila. Strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan Semoga ini Bermanfaat bagi kita semua Sedikit menggambarkan Tentang apa itu kurikulum Merdeka Dan apa yang menjadi perbedaannya Selanjutnya Nanti akan kita buat Tentang lebih mendalam tentang kurikulum Merdeka Semoga ini bermanfaat bagi kita semua Terima kasih